Tim Papa Bilar ini saat bermain sepak bola semalam Masya Allah banget ya kebersamaan ini selalu membuat kita bahagia Apalagi tentunya Papa Bilar berolahraga sambil kajian Alhamdulillah Masya Allah mudah-mudahan tetap konsisten Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Dan kita lihat juga para di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Six Sixfield internal Marwah FC Malam tadi dijuarai oleh tim Oranye Yang dipimpin kapten kita Bahanan Diikuti pula sebagai runner-up tim hijau Yang dipimpin oleh Ari Kuntung Adapun perebutan tempat ketiga dadakan Yang dimenangkan oleh tim Teoku Wisnu Sedangkan Sang Donatur Dengan ikhlas hanya memberi piagam dan piala Memang orang baik, Habibus binaya dan Rizki Bilar. Sekali lagi terima kasih ya Tuan Guru, Masya Allah. Semoga Allah lipat gandakan pahala dan kesehatan. Amin. Ternyata, Bapak Bilar ini sebagai donatur di acara turnamen semalam ya, Masya Allah. Patut bangga, patut bahagia. Semoga selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan untuk berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan setelah live Instagram di Purnama Beauty kembali lagi Bunda Lese Kejora melakukan photoshoot persahabat ya Masya Allah si cantik idola kesayangan kita selalu membuat kita bangga dan kita lihat juga persahabat photoshoot Bunda Lese Kejora ternyata ini ditemani oleh Baby L kita lihat di Unggahan terbaru Bunda Lesti Kejora di laman akun Instagram pribadinya. Ini mengunggah sebuah falsingan foto cute bareng BBL ya Masya Allah tuh. BBL lagi digendong Bunda Lesti. Ternyata BBL ikut juga photoshoot bareng Bunda Lesti Kejora. Dan kita juga salpon dengan kalimat yang dituliskan oleh Bunda Lesti. Anak Soleh Al-Fatih. Katanya Bunda ya. Mudah-mudahan BBL menjadi anak yang Soleh. Seperti yang diinginkan kedua orang tuanya Amin Kita lihat juga Di postingan ini banyak sekali tanggapan dan komentar Yang selalu diberikan oleh para sahabat Leslar Ya ini dari akun Instagram Rosi Anasko Leslar24 Mengatakan Abang Embun akio Yang piowo Masya Allah Makin lope-lope Katanya itu Masya Allah banget ya Ekspresi BBL memang ganteng banget Sudah tahu kamera Semoga BBL juga selalu sehat, selalu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya Dan untuk berikutnya para sahabat, ada komentar lain dari Salsa Indrajaya Kak Salsa juga ikut memberikan tanggapan komentar dengan mengatakan Aduh, duh, ada onde-onde lewat, Masya Allah, luar biasa banget ya support dan dukungan selalu diberikan dari orang-orang baik dan kita lihat juga ada komentar dari Kak Septia Siregar mengatakan Abang ganteng katanya tuh bersabat ya pastinya dong Abang El selalu ganteng, <laughs> masya Allah dan tak lupa juga nih ada komentar dari Kak Sazkiya Sungkar mengatakan aduh apa sih gemas cimal masya Allah tabarakallah katanya ya luar biasa Semoga semakin banyak dukungan Semakin banyak support Yang selalu diurikan dari orang Orang yang selalu tulus Mencintai keluarga Leslar Dan berikutnya persahabat Kita juga mendapatkan info Ini dari Aku family and schoolies 24 dua karena bersahabatnya Papa Bilar hari ini sedang meeting dengan kok Chris istri tercinta dan anak tercintanya lagi photoshoot Papa Bilar ini lagi meeting bersahabatnya bersama kok Chris masya Allah mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan selalu diberikan kelancaran dan kita juga selalu dengan kalimat caption yang dituliskan istrinya lagi foto photoshoot, Abi lagi meeting ya, masya Allah, papa dan bundanya abang el memang hebat banget nih, luar biasa dan kita lihat juga keunggahan ig nya dokter Nana ini mengunggah foto bareng baby L wow, sambil ekspresi Presi setiap komandan Masya Allah banget ya Semakin ganteng, semakin umur pokoknya Selalu mendoakan yang terbaik Untuk idola kita Pastinya kita juga masih menunggu Kejutan lain hingga judukan Vitamin terbaru berikutnya Jangan kemana-mana tetap setengah itu Untuk di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate Dan terhangat berikutnya ini dulu informasi pada kesempatan kali ini, bersama bagi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.